Oke okay, guys, balik lagi bersama gua Wirman, di channel gitar yang sekarang lagi-lagi mau main gitar kenapa karena sekarang gue lagi mau main Wild Rift ya lagi-lagi ini udah lama banget gua ngamain main Wild Rift Sebenarnya waktu covid kemarin juga selain gue main kartu, gue juga main Wild Rift dimana gue main itu dari platinum akhirnya sampai emerald juga dan sekarang udah season baru, sekarang kita sudah uh, reset season jadi di platinum 2 langsung aja di kita langsung main eh, tunggu sebelum kita main, kita binomo dulu Halo guys, buat kalian yang suka cari kesukaan lain, gue ada rekomendasi yaitu aplikasi investasi tradingnya namanya Binomo. Nah, gue ada investasi di Binomo itu sudah dari komentar kemarin itu sekitar mungkin udah hampir sebulan. Dan sekarang gue mau nunjukin gimana cara menggunakan aplikasinya. Yuk, cara pakai aplikasinya itu kita tinggal melihat apakah grafiknya itu naik atau turun. Jadi kita lihat arah grafiknya ya. Dari sini sekarang kita melihat di Crypto IDX, gue akan investment sebesar 100 dolar. Dan gue akan pilih naik. Di sini kalian bisa deposit dengan mengklik make deposit, pilih country Indonesia dan langsung aja kalian bisa lihat banyak bank dari Indonesia. Jadi kalian tinggal pilih aja mau deposit lewat yang mana kita lihat di sini dari yang tadi gue sudah beli untuk naik mendapatkan income sebesar 185 dolar ya so memang ini investasi di binomo itu sangat banget bisa membantu gue untuk menambahkan income ya nah di binomo ini dengan modal hanya 14 ribu aja kalian bisa mendapatkan profit dan tambahan income lumayan nih bisa buat beli apa aja nih terserah kalian gitu ya nah bayangin juga kalau modalnya lebih banyak bisa lebih mendapatkan profit yang lebih banyak lagi dan sekarang di sini gue mau kasih lihat sejarah penarikan dari akun yang di sini ya langsung aja kalian klik yang tiga garis di atas tadi dan langsung pilih Balance langsung nah, tuh ada transaction history ya, di bawah. Wow. Jadi kalian bisa melihat di sini kalian telah mendapatkan berapa aja selama ini. Tapi perlu diingat untuk kalian yang mau memulai investasi di Binomo harus melihat umur kalian dulu. Umur kalian itu berapa? Karena 18 tahun ke atas saja yang boleh. Dan ingat yang namanya investasi itu ada yang namanya profit dan resiko. Walaupun begitu Binomo sudah terbukti membuat gua mendapatkan profit dan income tambahan. Mantap. Khusus buat kalian, gua ada kode promo khusus nih yaitu FRAK2 Dan untuk kalian yang menggunakan kode promo khusus ini akan mendapatkan 100% cashback di akun demo kalian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link description box di bawah oke langsung aja kita masuk ke videonya lagi gue gak tau sini gue pake apa karena gue udah ketinggalan banyak gue belum bikin konten yang support Lulu gue belum bikin konten yang support Leona bahkan sekarang udah ada Galio Galio itu juga bisa jadi support loh ya selain dari mid sama top dia juga bisa main support nah gue belum punya Galio sih tapi bisa mungkin gue akan memakai hero yang baru yaitu Leona atau Lulu nanti kita lihat aja ya gimana match upnya di season baru ini juga banyak perubahan ya ada item yang udah dihilangin kayak ada ya Adaptive helm kalau nggak salah yang udah hilang Diganti jadi item mana juga Dan manage crisis juga Oke kita udah dapat. Nah, langsung aja kita pick champion support Jangan sampai kita tidak main support Kenapa? Karena gue cuma bisa main support guys Yang gue paling bisa sampai sini ya Sampai tier ini Oh jadi juga ada hero baru Rakan lupa gue anjir Padahal gue udah sempet main Aduh udah terlalu banyak Lah gue di pick supportnya Oke, gue dipaksa jadi ADC. Waduh, bagaimana ini? Ah, tidak. Di sini gue udah beli sayah, Gue nggak tahu bakal pakai sayah apa enggak ya. Kita lihat aja nanti. Lumayan sih kalau pakai sayah nih ada Z gitu. Gue langsung multi aja. Oh, Israel ada, ada Israel. Gini guys nih susahnya nih. Pick gue, roll gue diambil nih. Oh, I can play ADC siap. Oke okay, swap. gue dipaksa menggunakan Alistar artinya ya nggak apa-apa juga sih walaupun sebenarnya agak berat karena lawan Seraphine yang tipenya ngepok atau nyicil Alistar gua harus bener-bener bisa ngebunuh dia sekali combo kalau nggak gue cuman jadi samsak kalau in mudah-mudahan dia emang mau swap oke okay, dia mau swap <laughs> Wah gila, makanya ini guys di champ pick aja udah butuh kerjasama yang baik Antara mau ambil champ apa, tukar sama apa, dan kawan-kawan rollnya dimana <tuh> Untung tier segini kerjasamanya udah lumayan gitu ya, pengetahuannya udah lumayan Kalau nggak rebutan itu tadi itu. Jadi, Kita langsung masuk ke gamenya Wah ya, gue tadi 0% guys, kayak ng-stuck gitu pas lagi loading masuk, gue telat nih Fix masuknya nih ke gua aja berus 98% wah i'm so sorry i'm so sorry untung masih level 1 semua gak apa-apa si yol telat satu wave gua harusnya udah bisa level 2 nih sekarang Wih, tapi lumayan juga esnya bisa nye-kill jinxnya sampe setengah loh. oh buruan gua level 2 lah di sini sih emang di jangan sampai kecicil aja guys intinya Soalnya serapin tuh lumayan ngicil. Apalagi buat gue kayak Alistar yang akhirnya cuman dari pasif berat banget coy. menanginnya juga cuman bisa gue all in gitu. Combo gue masuk, Ezreal combo-nya masuk, kelar. Nah, kayak gitu-gitu tuh cicil-cicil terus sambil menghindari skill. Kalau udah ke skill, ezreal bisa jalan, Mantap. Terus kalau misal mau berantem juga kita harus lihat jumlah creep guys. Kalau jumlah creep kita kalah, <tuh> Itu uh, trading kira juga bisa kalah. Hitung-hitungan creep sama hitung hitungan skill yang udah keluar. Nah, itu yang bisa membuat skirmish di bot lane itu menang apa enggak ya. Di dua lane bot lane aja udah kayak divisi gue ngomongnya. Anjir anjir anjir. Tuh, tuh lihat kan? Seberapa sekali combo Kena cicil gue jadi berapa anjir Jadi tadi gue gerakannya salah banget sih emang kayak minta dicicil. Karena tadi gue mau buka gitu. Loh. Nah, kalian udah mau datang? Gue, gue mau mau komitasi ini sih. Hmm, Jurusnya tuh paling fresh dia. Hmm, terus dapat dua. Nah, Isu? So. <gasps> Tidak. Oke, okay, aman gitu jadi guys, kalau mau geng juga harus lihat. <coughs> suara gua kenapa lagi? <coughs> harus lihat-lihat jungle musuh dan teman juga guys. Kalau jungle teman mau datang tuh langsung buka sebelum <coughs> laner tahu kalau ada jungle gitu. Kita langsung buka, ketangkep tiba-tiba di jungle dari kita. Uh, enak banget tuh matiin. Langsung aja kita landing lagi juga. Sama hati-hati nih guys kalau di bawah turret ya. Kalian harus bisa farming. Jangan sampai di bawah turret kalian juga jadi nggak bisa farming gitu loh di di jadi sama nggak bisa farming bawah turret. Harus hitung darah creep. Creep yang range 2 kali hit dari turret baru dulu last hit Kalau nggak salah kalau creep yang mele 5 kali deh, kalau nggak salah ya. Temen gue enggak tahu udah ngitung. Dan sebagai dual lane kita harus pastiin wah udah ada ada skip ada jungle. Kita harus pastikan objektif yang di dekat kita yaitu Naga itu harus terjaga jangan sampai diambil dengan secara gratis. Makanya Evelyn udah ngeping ngeping di daerah sini dan orang-orang udah rame di sini aja. Nah bagus tuh ceritanya nyicil Mereka sih akan berat mereka kalau kita push Naga yuk Naga. Gue yakin mereka mungkin nggak akan Naga. Karena mereka kecil sama Israel parah tadi. Gue sih sepuluh detik lagi flash, bisa ada flash. Si masuk, hmm, hmm, namanya, nice banget, gitu guys. Jadi secure, objektif. Cicil dulu orangnya biar dia tuh gak bisa berantem di naga Kayak gue cabut dulu aja, gue mau beli item Dan jangan lupa setiap mau ambil objektif Entah naga, entah rift herald dan baron Hati-hati sama jungle musuh Karena jungle musuh itu bisa bikin lu ke steel objektif Kamu uh, set dia apa matang tuh Niat mau ambil honey fruit jadi ngeluarin flash Jinxnya sih rugi banget Ayo kita push aja Jinx ya nggak tahu tuh nggak jelas gini cuma ada Seraphine. Si Ingat juga smell sum, apa sama narlawan aja. Sama narce lawan si Jinx sedang tidak ada flash. Jadi kita bisa engage dan kita bikin dia out position. Nanti ya kalau ada kesempatan. Oh si Azirella balik, gue mendingan jalan kaki menuju Referral karena dia lagi mau ngambil referral pada. Coba kita lihat dulu darahnya masih banyak, kui kui kui, kui. I know the mm. tiga orang. Hmm. Wah, oh, udah ngambil gituan, nggak jadi. TF TF, apakah dapat? Wih, dapat TF-nya. <laughs> Pakai zolnya lagi, push mid, push mid. Nifrotnya biarin biar CTF si mau Ambil Ayo kita harus def juga Jangan sampai diambil Jangan gampang Gila, turret satu mereka semua sih Atas bawah tengah udah habis paling habis ini kita berantem-berantem di Javik lagi Di dua nih 24 detik lagi Uy. Kita tekan dulu guys aduh kejauhan kejauhan hari ini mau naga <tuh> oke nggak apa-apa Eveline balik juga tunggu sampai ada Eveline kita belaga-belaga saja balik balik balik start start start agak ditarik juga dulu kalau perlu biar dia nggak bisa terlalu dekat ke Smite kalau si V-nya masuk. Tapi kalaupun masuk, gue akan pentalin. Pakai Q atau pakai W, skill 1 atau skill 2 Wah, lagi peruntungan deh. Siapa tahu bisa narik gitu kan. Pakai salari deh, biar lebih lama kita nge-sekolah Hmm, Gue jauhin loh. Hmm, masuk. Jing sih ngapain di bawah ini Ah, kesian orang lagi mau objektif ya <tuk> juga dia malah di bawah jing salah banget itu ya guys gerakan yang salah oh sebentar tinggal ngepost lagi sih Azrael jangan balik dulu Sedikit lagi nih wah uh. ada tuh guys waduh udah dibawa mati kan masa jangan ke situ tuh gue jangan ikut ini Tf-nya TF cenderung limit dan stay lama, itu nggak boleh tuh ya Oke, okay, tenang, tenang, tenang. Oke, okay, ini... Oh, turret 1 yang atas belum habis deh, tadi salah ngomong gue Kalau gitu ya antara push itu atau push uh, mid nih Woi Nah, sebagai support juga jangan lupa setiap ada ambil objektif kita tuh harus ngeward-ngeward -nge pintu masuk Uh, nice nice banget nih potongan yang sangat bagus. Jeans-nya ih. flash. <laughs> aduh, ngapain? Uh. <laughs> Dapat assist lagi dah gue nggak apa-apa. Oh, tuh ada ward Ya, TF ngapain anjing? Nih udah lama banget ya, wah fresh fresh kan gitu. tenang tenang, gtb gtb gtb gtb. hmm hmm, aduh kena sih ini? nice nice abis. wah, gila tiba-tiba gue OT-Z dari mana tuh? nah dan tim kita dapat baron ah, anjir padahal gue 7 detik lagi hidup gue gak baron dong let's go untuk sementara sih item kita sih udah cukup lengkap atau nge-support ya ada Nightfall, ada Zeke, ada solari udah lengkap dah lu udah tebel kuat gue tebe. TB, boom ayo nih nanggung juga 20 detik lagi gila semua naga dapat baron dapet referral dapat objektif guys temeng game ini tuh harus objektif wah kita gangguin loh Ayo, 10 detik lagi yuk Let's go 6 detik gue lagi, juga gua ada war Tenang aja Bahkan udah habis kayaknya sebelum masang banget, oke okay, aman-aman Let's go, push push Yuk aku yuk Kalau bisa sih dua lane Ezreal juga di atas Tiga lane kalau perlu Nah nah Midnya mid masuk nih Pas banget nice banget Nah push atasnya sekarang Nice Ini baru gerakan push yang bener uh. aduh tuh pada diserut ya tadi gue ya dapat ini wah kalau wait gue mati tf oh hantu oh, nggak berani jinca Siap, kuat juga jinxnya ya. Nah, Baron ini juga tinggal 50 detik lagi Kurang dari semenit Kita sebenarnya tinggal push bawah doang Karena atas mid udah dipush sama mega creep Kalau gue di sini akan warung ngwart Jungle yang sebelah sini Kalau-kalau kita bisa dapat Culik-culik uh, Musuh yang lagi lewat sini naik kayak gitu-gitu tuh uh, Coba ya Uh. Oh, oh, ganggu doang. Baron bisa, bawah juga bisa. Gak di beef ini bawahnya. 9 detik, sembilan detik. Oh, mau nyulik dulu. Gak usah, gak usah. 9 detik, 9 detik. Ayo, ayo, ayo. ayo. Wih, ini aja udah orang gratis. Wah, oh, dariusnya masih di situ loh. Gak apa-apa, dia bisa tangkap satu mungkin kalau. Oh, nggak lewat. Gak ada yang lewat. Lihat tuh, war janggala yang di sebelah sana kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, wart ini. Udah pada ngerti ini, udah pada ngerti. Wartnya di mana aja dan kapan tuh, udah ngerti mereka. Wow, Seraphine sudah ulti saatnya saya masuk Mana lu? Hah? Oh mana? Wah, bener-bener mendominasi guys Boom Ah, SKL semua Gila Victor Nice banget ini timnya nih. Ini baru nih. Team of the day. Win of the day. Nah, mantap. Oke oh guys, kalau gitu segitu dulu konten Wild Turf gua kali ini. Tapi tenang besok gua akan record lagi dan akan main lagi. Jadi nanti pakai hero yang baru, mudah-mudahan gue bisa dapat Leona, Rakan, ataupun Lulu nanti ya. Kita bisa lihat nanti. Oke oh guys, kalau gitu gua wirman cabut dulu. Keep rocking head banging, forever. Jangan lupa beli Skin 69 official. Ini ada produk terbarunya langsung aja dicek.